Jadi hari ini gue lagi ke New York, tapi nggak nonton Broadway malah nonton. Lo kalau ke New York nontonnya panji, mau bahas kucing deh. <laughs>